Hai hey, teman-teman semua hari ini aku memasak pepes udang bahan-bahannya ada daun pisang kelapa muda satu butir udang setengah kilo tomat telur kemangi bawang putih bawang merah dan cabe yuk ikutin langkah selanjutnya dan tambahkan garam sedikit ya Kita ulek dulu ya supaya merata Ya yeah, ini sudah halus ya Sekarang kita masukkan ke dalam baskom Setelah itu kita masukkan kelapa ke dalam baskom Masukkan telur ke dalam baskom satu butir saja Udang ke dalam baskom ya Nah itu kita aduk-aduk hingga merata Ya yeah, ini sudah merata dalam pisang dan jangan lupa tambahkan tomat agar segar satu setengah centong ya setelah itu kita tambahkan tomat supaya segar kita bungkus dan selanjutnya kita kasih lidi supaya tidak ambiar dipotong jadi deh ini dia ya sudah mendidih mari kita masukkan terpes udang ke dalam panci tunggu setengah jam ya Mari kita tutup Nah, ini dia hasil dari pepes udang. Hasilnya sangat cantik sekali. Saatnya kita mencoba. Hmm, rasanya lezat. Penakan dicoba.